An masangkeun kasih asmara. Siang ketak aing. nyebut Wui, batur ke rompi tambah rompi. orang ada pakai batur itu lah Batin, siang. coba? Mama kemarin ya. Uya, mata, poe. Wih, batu deh, mata poe. Matahari, Tokoh Matahari. Oh, Ay Matahari bahasa mana? Ah, bahasa mana? Bahasa Indonesia. Hmm, hari hari bahasa Sunda. mata Matapoet. Terburang-terburang Sunda. Ya, Ay ma, Biasa pun nama Sunda. Ay ma, Bahasa Indonesia-Indonesia. Oh, Indonesia. Hmm. Matahari jadi mata poe Oh, terkena ini. Atau, oh, cabul, toh? Atau, oh, toh? Konon, enggak ada yang ya. Eh, supermarket ya, eh, Mbak Superman. anu Atau, Atau <tik> <tik> <tik> Eh, kurang macam atau lagi lupa, menikup, oh, alamur, Robert, menikup, sabar, wee, sabar sabar sabar lewat mal, mal, mal, mal, mal. lain bagai <San> dia si boy. Si boy makan apa? Oh, boy, <San> boy, nah, boy, TV. oh oh aku kasih ya kada panas kesekerudu Wih, ini nama Anu bacaan teh. oh yang itu. Mati mati misi. siap kudu, kang Ayo dulu, jalan jalan mataku. jalan, Batin, batin, batin. Ayah, oransia, batin, -batin eh, Heh, lama Salah, Oh hobi sih ya, nampang asep ya, kan itu yo harus mak? neh? apa? dia aing umur pangeran pangeran teh mana buka anaknya anak anak pinter anak pinteku je saja nak main anak anak, anak, -anak. anak, -anak, anak, -anak. Uh, yes, main ah, itu omongan nya an. Mana ayam mainnya lah yang pakai pakai pakai aroji jam tangan sampai Aula Arloji. Hey. Merk, merek merek yo. merek tikus, kalau ngomong boleh aku iya, jam tangan, Arloji. jam egel busi sudah busi tangan, tuh merekna merek Cap tikus, cap cap cap kami cap cap Jam malatus Iyi, Jam malatus, betul titus jam malatus bisa atuh <tis> cocokan betang, <tis> lalas, ya. <tis> nah, dia <tis> <not> <tis> <tis> Oi mam di burung kanai mah haram Eh, Heh mam cetomang pada di labuh kuna ka kula marak tinggal ke Ya. Kenapa? Ya ke pae kuai mah jadi bogongongan kuai. Bogongongan bogongongan pula. Lah ke bogongongan si ai mah lamun ai pae. Sapuluh babang geus mabodi tinggalan lupa. Ya, nah, lupa di udak bogongongan. Wa sieun bogongongan balap mah geus Masa aja ma, coba gue bongkong siap yeah, Bila mana lupa-lupa bongkong, putu-lupa hubungan, kumpul, kacara-lupa, kacara-lupa, kacara Bongkong ma. <tuce> <Yeah. tuce> yeah. bong main, jadi bongkong, muakak ciri ku siap Muakak ciri ku tahu? Iya, itu gue bongkong, maka agak pinter yeah, Kata-kata siap naik mobil, yaudah gue yang kena mobil, ayo mis nongok Gimana? Nyongkok, lupa, tukang, lupa, tukang. Iya ingin naikin mobil nah, nah. eh, iya, oh, masih tidak tidi, nah, tawar, wih rumah di rumah yang dalam Keong Ya usia Keong Pakai bingkin padar maulana iyo ayah artinya kan? atau ayah tolong sampe oh, modar malah <laughs> kau <Abulik>, beri kalah nasi <siap>. ya <laughs> <laughs> pilih taro iya itu ya sekolah dilukali naik-naik oh bisa kali ateng-ateng dua kali anak dokter dilukali turun dari kalopah siril woi apa apa mau bikin tolong pingin tekan tidak ada pinter Wah, Sia, mual sama mual Mual Namun, Atau, itu, itu, itu, itu atau lama-lama apa bina-bina tuh? Atau cekai mas karun Atau lama apa harus tuh? Bukut pula? Atau? Karada? Atau bengitai ma muntah Atau sok pakai di restoran itu Waaah Waaah Atau sok dipakai di tali kent itu Atau sok pake kokoset? Hah? Pakai kokoset? Duh! Masa pake kokoset? Uuuuh oh. Walhal yang pake oh. anak restoran mah Naon Pakai anak restoran lagi gila ih sok pake nusul etak Eh, kamu mau ke Nugeni Semapkan? Iya, saya akan itu, Waduh, Coba lama mengejauh, ya. jauh, Baru Iya, Tapi, ini tidak Ngawi-ngawi <SILENGALAN> tadi rumah Eropa siap saya di ngalantaran Nyan pucuk tigi rambai pucuk tigi rambai Ayo dikang wang Ayo Ayo Ayo coba Bolo kada bolo naik motor ka banjar. Ngobodog si Udah naik motor kapang nah, nah, Bisa Samping geren Ini-ini-ini rada di mau di dan pasti sama adiknya Kok jadi jeleng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 Ketol pindah rauh pepepe Baju? Eh, Nah Lain Lain ngomong ya mamang akar penakuti ya mamang Gula Lain, iya Atina yo. jadi batur jadi lain Oh, ya Lain Mata kekuasaan arah naik mah. Lain pula anak naiknya kamu mama. Kamu oh. hari kerbu pedolan pemerayaan Atau imah itu bahawa, rake, naik, rake, mobil asma. hei nasrien, mobil mobil kena. kali itu. itu Katanya, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, Oke, okay. Jakarta. Jakarta Tanjung kalau oh. lain lain oh Mario oh. oh. lain yang dulu itu lainnya banyak -tanya. Anu para adang teh rayul, layu, layu, pai. Atuh layun eta ciek ciek. Dulur aing mah rayul, atuh aing So di nang areta aing ari deuleuh pamarana ngana. Heh. Bari neuleup karamangan aing. Balebet suku. Andi apa lagi ini tak tak pemandangan. Panutan bisa tangkorak ngomong-ngomong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 Eta asal so, kapani so, so, jeung nguluran di Pacet kuda eta nya di ditu tuh inu Abah Aceh hayu sakidinya so, bae pamupukna baheula mah lajeng mah Sukarja ka di dinya tah ari nu malnyauh ka Sukarja sieun geuleureun ari naraturah eta teh nya mah oh. kumaha eta Sukarja ieu so, masak sopan so, lamun ditanah sopan lajeng baul bau calon jang buku manena buku barang-barangnya somongku kebuka rokok-rokok Nah, hmm, bapak adat yang jijim ulama Yang jang jijim mamang Jum, malah, rokok parokok. Benar apa ngai? Jung ulama bapak adat bekotok jang penting anu. Nah, buka emel jung pula. Kota ok. Aduh, cek bapak adat Mang Asma, Mang Asma, ulah cek urat teh ari bobodorna sahat Mang Balok. Ulah buka emel teh. Tindak. Apa? Kakang oh ngata. alhamdulillah Bapak Hajat. Sing di dekat Kendrejakena di Padang umurna. Sing euwi tiih. Ta memere kapulama ye Bapak Hajat anu teu mere sing atemplokna sumur ti, Bah. Naam kabina-binak, Pak. Adak, aku kus Ahmad Oh, bagian. Bagian 5 eh. Heeh. Langkah tuh itu emang Lamun usaha, sing unjuk usaha, sing unjuk usaha. Kami jadi penggabah, sing langgar Nah, jadi pangjabat nah, lamon, pengurus sing langgar, bangun nah, sing langgar, panggung jadi pengurus. Nam. Nah, itu nama panjang umur selama, selama tuh, panjang supaya. Umurnya, uh -oh. di panjangkan umurna tidak rezekinya hajar, bapak hajar ayam jago. ayam jago. ayam bangkok. Uh -oh. mana mang balok keluar karena nempi pucil, mama Unaung si tadi kita. Ula, ajak, ya. Nah, nah, nah. Oh iiiih kuleles lulus tuin sangken nain caper keo apa hal yang foto? bete? wih, nge-sala mah hal yang bayau lak foto bila mana mamang keluar? mana nge-kalwa nge-pauci nge-pauci aja abgerasya abgerasa pesona mamang nge-nauna yung mamang nak. nauna nge-mana mamang nge-mana? eh! Aku ternyata Ki datang Bila mana keluar kita buka hayam aduan, bila mana mangbalak hey, ngomong. kurang eh, buka kotak jago Bang Bok mana -mana eh? Ayo no kotak Akan tadi tadi ga Iya, juga ada Tadi gitu. hmm. Hah? Eh? Oh, jadi sukai itu? Oh, siap betul-betul dari seseorang Oh, kurang dia mau ngecepi Sama Oh, Mang Balok Oh, oh Balok oh. Mang Balok nama na mana? itu apa ke itu nah, nah, no, nah pemadikan saya sudah mencari rewet itu pemadikan ayo. oh, anak-anak barang anjing. atau kamu duit, Goron? nah, duit duit, sekali datang 3W, panik masuk Sepuluh kuasa kali balik, ayah. Sepuluh kuasa kali balik? balik Atau? Asal datang, ayah. Asal datang, ayah. Barang di belakang duit takwai.